Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa pada sesi mukbang sehat protein hewani Pada kesempatan kali ini kita akan coba mukbang Ikan gurame 1 kg Ikan gurame 1 kg ini proteinnya cukup tinggi 18 gram per 100 gram Kalau ini 1 kilo berarti sekitar 180 gram dari protein hewani sudah sangat lebih dari cukup kalau masuk ke dalam tubuh saya karena tubuh saya sekitar berat badan 6, 4, 6 kalau kita mau kebutuhan tubuh kita tinggal satu kali lima kali berat badan kita kalau seperti ingin naikkan masa otot kebutuhan kita sekitar 2 gram kali berat badan kalau dikali dua saja sudah sekitar eh, 130 jadi ini sudah sangat lebih dari cukup buat kebutuhan tubuh saya dan dalam protein hewani tidak usah khawatir berlebihan adalah ada standar minimal jadi jangan khawatir kalau berlebih dalam mengkonsumsi protein hewani karena konsumsi protein hewani ini adalah nutrisi esensial buat tubuh kita untuk mengetahui cukup atau tidak dipahami diketahui dengan rasa kenyang pada tubuh kita uh... Yang penting nutrisi itu masuk ke dalam tubuh kita Sebelum kita memulai mari kita berdoa Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh yang Maha Kuasa, Juga bentuk rasa syukur terhadap makanan yang tersaji di depan kita Pada kesempatan kali ini kita akan coba mengkonsumsi ikan gurame Nikmat sekali Ngomong-ngomong tentang nutrisi, ya nutrisi itu tentunya merupakan kebutuhan tubuh kita, ada yang makro ada yang mikro, kalau makro itu kebutuhan tubuh kita besar dan satuannya gram, kalau mikro yaitu kecil yaitu satuannya miligram Yang makro itu ada tiga, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak Ketiganya bisa menjadi sumber energi di tubuh kita Tetapi tidak ada yang namanya karbohidrat esensial Yang ada adalah protein dan lemak esensial Kenapa dibilang esensial? Karena tubuh kita bisa mensintesis sendiri yaitu karbohidrat kalau diserap di tubuh jadi gula Jadi tubuh kita bisa membuat gula Yaitu pabriknya liver Jadi kita harus memfilter makanan mana yang boleh masuk ke mulut kita, makanan mana yang tidak harus masuk ke tubuh kita. Mulut kita itu adalah sumber kesakitan dan sumber kesehatan buat tubuh kita. Kalau ibaratnya yang tidak baik, makanan tidak baik pasti akan membuat kita sakit tubuh kita. Tapi kalau yang baik pasti akan membuat tubuh kita tetap sehat. Sudah habis nih Tinggal sebaliknya Alhamdulillah satu ikan sudah selesai tinggal satu lagi Yang esensial protein uh, hewani, protein dan lemak tentunya Ada 9 asam amino dari uh, protein Yaitu istidin, isolusin, leisin, lisin, metionin penelalanin, uh, teonin, uh, triptopan, dan valin Itu adalah uh, protein asam amino yang tubuh kita wajib masuk dari luar Sementara dua asam lemak esensial atau berasal lemak yaitu omega 3, omega 6. Sementara vitamin yang dibutuhkan tubuh kita itu sifatnya sangat mikronutrisi. Artinya sangat sedikit satuannya miligram yaitu seperti vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, B5, B7, B8... B9, maaf, B7, B9, B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan K. Itulah vitamin-vitamin yang esensial yang harus masuk ke dalam tubuh kita. Juga, mineral yang esensial yang masuk ke tubuh kita ada tujuh makro mineral, yaitu kalsium, fosforus, potasium, sulfur, sedium, klorin, dan magnesium serta ada 8 uh, trace mineral yang juga miligram dibutuhkan tubuh kita dari mineral yaitu iron, kobal, copper, zinc, uh, manganis, uh, molybdenum, iodin bromin dan selenium. Tinggal sebelah satu yang besar. Mudah-mudahan bisa masuk ke dalam tubuh saya dan ikan itu protein hewannya yang tinggi akan proteinnya Alhamdulillah, dua ekor gurame sudah dihabiskan. Ini sekitar satu kilo lebih dari gurame. Mudah-mudahan bisa menjadi nutrisi yang baik buat tubuh saya. Nutrisi esensial itu lengkapnya ada di protein hewani daripada dengan protein abadi yang tidak lengkap dan harus variatif. Tapi kalau di protein hewani dari ikan, ayam, daging, bebek dan sebagainya itu lebih lengkap, tidak perlu divariasikan. Kedua, protein hewani itu diserap oleh tubuh kita lebih besar. Sekitar 30%, 17%, 70% nanti dibuang kosong besar dan difermentasi. Yang kedua adalah kalau protein nabati hanya 1% diserap oleh tubuh kita 99% dibuang lewat feses Jadi tingkat penyerapan nutrisi di tubuh lebih besar protein hewani Yang selanjutnya adalah bahwa untuk makan lebih banyak atau lebih besar Itu adalah kuncinya Satu, aktivitas gerak dan olahraga kita harus bagus Kedua, Puasa karena kebutuhan energinya begitu banyak untuk men membantu <coughs> menyelesaikan persoalan di tubuh kita Terutama kalau raga merusak otot kita Sehingga otot kita pas waktu kita tidur Akan dibetulkan, akan dibet dibesarkan ketika kita pada saat itu, Ketika kebutuhan uh, bahan bakunya uh, sudah ada Terima kasih uh, kepada yang sudah subscribe Dan yang belum subscribe <coughs> Mohon subscribe, karena kalau tidak subscribe, maka akan ketinggalan informasi kesehatan yang akan membuat tubuh kita menjadi sehat. Stay relevant, stay ketosis, stay healthy. Salam pejuang MHLS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.